kami telah memberikan kepadamu al-kausar nikmat yang banyak Inna kal -kausar. Surat al-kausar ayat 2 Fasol lili robbi Fasol li rob wanhar. Fasol maka solatlah li untuk tuhanmu wanhar dan berkorbanlah. Fasol li rob wanhar surat al-kausar ayat 3 Inna shani'aka huwal abtar Inna shani'aka huwal abtar Inna sesungguhnya akah orang yang membencimu huwa dia al-abtar yang terputus dari rahmat Allah Inna shani'aka huwal abtar